Akuita Valentina di Guruku -guru Gamer. Belajar ngegame remedy. Hari ini ya apa kabar kalian? Semoga kalian tetap aman-aman saja dan stay safe di rumah. Nah, mungkin uh, kalau di area Pandaan sudah mulai itu ya new normal. New normal itu masuk tengah apa? Pertemuan tetap muka terbatas. Nah, yang masuk 50%, 50% dan setelah aku dari perjalanan yo yo aku mari yo perjalanan ke luar kota selama tujuh hari dan pas aku kembali ke sekolah aku menemui banyak siswaku yang tugasnya nol ya yang tugasnya nol dan itu sangat membuat hatiku kretek kretek maksudku mari seminggu tak tinggal nggak nongkrong rasa disiplin neng ya disiplin apa yo oleh lali tadi murid sing asik hmm, sing asik asik ya, bubu. tugas clear game ya clear nggak timppang salah ya. dan dia murid sing asik tadi siswa siswa Indonesia sing asik hashtag today hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War yang mana sudah lama aku tidak memainkan game ini dan mulai rotok rotok lali tapi aku sing paling ingat terakhir itu di mana kita menemui uh, corpse atau mayat atau sisa-sisa uh, kematian seorang raksasa yang namanya aku lupa tapi dia punya kuncir ake uh, koyok batu permata yang merah-merah itu itu yang terakhir kita lihat. Penasaran gak ya, apa petualangan kita hari ini? Aku juga penasaran. Let's begin. Oke. Okay. Terus press circle to start langsung continue ya. Wah, aku kangen banget. Wis beberapa hari ya, 7 harian lebih, bahkan lebih malam. Aku prepare untuk perjalanan niku sekitar tiga minggu. Dan niku enggak pesen belas aku kait perdana hari ini aku kembali pesen untuk siswaku sekalian. Ah, apa yang akan menunggu kita hari ini? Ancaman apa lagi yang akan kita hadapi? Apakah teka-teki yang membingungkan atau monster yang sangat menakutkan atau Uh, labirin yang tiada henti? I don't know... Oh, apa ini? Seta! Hei! eh Denti ini! Hei! Hei! Oh! Oh iya! Oh! Sek, Sek, Sek, Aku ngeloding ini di sini! Papi! Oh! Ya, I see! -si. I see! -si. Aku ingat! Selain kita bertemu raksasa, kita ketemu sama... Uh, ...sopo itu... ...Iku... sing tatuan biru! he uh -uh. Anak buahnya yang tatuan biru itu. Kita bertemu itu dan kita berhasil mengalahkannya kemarin. Yang mana kita... itu sangat sengit sekali. Baiklah, sekarang kita kemana? Oh, iya, iya, iya. Kita disuruh untuk masuk ke portal ini, ya. Terus? Ah, uh -huh. setelah setelah nah Nak? Atreus? Kita disuruh ngapain ini, nak? Cadelah. Wait a second. Kayaknya ini harus melakukan sesuatu deh. Oh, kita harus ke sini. Jadi, aku berjelas ya situasinya. Jadi kita mengambil serpihan dari batu yang tadi untuk masuk ke lorong-lorong yang tersegel dengan magic yang seperti yang kalian lihat di sini. Begitu ya. Find the binding point ya dan oke, okay. press R2. Oh, digores dong. Digores, digores. Digores, digores, digores. terus apa nih Mari di kores? saya sabar. Oh. oh, ditahan, ditahan ya, ditahan ya, ditahan ya. Oke, okay. so far so good. Uh, tapi gores yang benar dong. Oke, okay. kita akan menahan di poin sini. Kamu tak tekan loh, kira kita temukan titik retaknya, titik lemahnya batu ini kemudian langsung dicrut. Ternyata ice ya, ya, lagi? Oh, dan nggak boleh lama-lama kok balik mana. Oh, enggak. No, ngono tiba eh caranya baiklah kita masuk ke gua yang baru dan apa oh, lagi woi de a... earphoneku earphoneku baik sudah sudah kembali kita masuk ke sebuah gua dengan pen You killed Magn that he did he was a god but you killed him minor easier perhaps but I and his father is Thor not minor not minor at all him This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I fear no judgment. Judgment, no. Judgment, no. But if vengeance is any concern. Yeah. Since when can you kill a god? <laughs> <laughs> Situasinya adalah Atris tidak tahu kalau papanya Dewo ya. Dia tidak tahu. Oh, naik. We, sabar, sebentar. Kita keliling dulu. Uh -huh. Bisa enggak? Enggak bisa. Terus kita harus naik ke situ dan lek bisa ya, lek bisa adalah mencari simbol. Oh ya, anakku, ayo anakku. Eh. Ya aku Ya aku caranya Winnie aku lali dong. Kayak ini. Eh harus bisa deh. Oh harus mencari permata harus mencari permata dulu. ya, uh. nah, untuk lali-lali loh. equipment apa yang harus kita yang harus kita kumpulkan, kumpulkan di untuk mendapatkan semua harta karun ini. sudah. yeah, of course. Nah, ini ada rantai. Kita turunkan rantainya seperti biasa. Hmm, ada, turun sih. Wow, hey, right oh, penjara. Ada penjara di pegunungan. Penjara macam apa ini? Peace. Oh, itu dia. Kalian lihat itu? Kita akan pukul oh. oke okay. Satu. Dua. Oke, okay, okay. itu bisa turun. Oh nanti kita ambil serpihan merah-merah itu dan taruh di peti yang tadi. Untuk mendapatkan yang tadi. Serius sih kita nggak bisa, nggak bisa balik nih. Sungguh rute yang sangat membingungkan. Bes, tidak ada rahasia lagi di antara kita. Setelah anak aku kok wahing wahing enak aku nggak nggak mau nah kanggo obat oh, jenenge teripat Hi Cindy. We oh, kita kembali ke meja-meja. Apakah -meja. seperti itu? Masih bisa. tak bisa ya? Kita pernah ke sini sebelumnya. Oh, muter-muter doang ternyata. saya lihat ini loh. Oh, kan sudah tak buka kan? Iya, pernah kesini... Nah, baiklah, sepertinya kita harus ke pintu yang tersegel di depan. Tapi apakah kita upgrade dulu? Perlu upgrade seperti biasanya? Oke, coba lihat upgrade dulu yuk Apa yang bisa kita upgrade kita upgrade. Oh, Teman-teman. Hmm, well, when you do need something, okay. I'll kita be around. Perjalanan kita. Sorry, Sindri not today. Tidak hari ini upgrade-nya. Eh, turun sih dah. Peronlah pocitula hey okay. well. <laughs> so, so, yes. na nanti cari apotik terdekat ya. Nah, kita cari uh, titik lemahnya. sihirnya hilang Hey Magni didn't come back to life That No Valkyrie escort no the tidur di tempat itu Oke Oh kayaknya kita harus membawa beberapa atau berapa apa ya? serpihan merah untuk membuka peti-peti yang merah juga harus reno. Jadi cuma nangkap ini Nah, ambil itu untuk disimpan. Tidak bisa dibawa, ya. Sudah, nanti kalau bertemu lagi akan aku taruh untuk peti yang itu yang ada di depan kita. Semoga oh, sekarang lanjutkan uh, tolong, enggak oh, bisa kita harus cari permata. Kalau untuk soket yang itu, jaga-jaga sih perasaanku, kayak Enak uh, mana lagi nih? Hey. oh ini nih, hai. Ya, kita menemukan permata merah. Aku bilangnya permata yore. Aku nggak tahu itu apa. Untuk ditaruh di bukan-bukan soket yang ini, yang di sini, setelah api uh -uh. Oke, okay. anakku. Robot! Itulah kira-kira kita mendapatkan peti ini. Isinya apa? X silver? Uh, XP? Semangrading? Steel. Oke, okay, kita bisa pakai buat upgrade lumanya. 14. Nah, kita harus cari permata. Uh. Oh, you. Eh, C. <laughs> kalian neng jalek like, kalian sering ikut kelasku ya pasti, like, HP berbunyi, toh, pasti ku... lek HP berbunyi itu pasti ringtoneku wajib kayak waninge atreus lah nah, satu lagi untuk kita letakkan saya nak sabar ya aku baru ngerti loh le like, anak SDW bisa waning bareng oke coba sih putuh mana Iya udah butuh mana deh guys. Oh ini, ini ini sudah. Tak kirain butuh lagi ternyata tidak. Baiklah. Apakah miku sudah terdengar baik? Yo semoga terdengar baik. Kita taruh di soket yang warna biru of course. Dum Oke. Okay eh kok tercabut mana seharusnya ditaruh kemudian anak panahnya anakku dipindah biru dan pas si, morong kok dibata isine dragger dust of realms a formless substance found inside realm tears oh kita mengambil itu dari realitas lain ya dan digunakan untuk untuk upgrade talisman, talisman itu kayak jimatnya papi. ya, yeah. oh apa oh kita hmm, mendapatkan tiga tiganya? apakah sudah tiga tiganya? baiklah kita lanjutkan petualangan kita. tenan yo, sekapu foto mana? Kurang aku pilek re, aku was was. Lorong-lorong yang berbahaya. Nggak buka pintu ne? Look, I see the giant's head. What? What is this place? Fisherman Giant... would bring the day's catch into this port and use that Giant... contraption to send some of it directly to the Yawl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. Ya kita akan mencari jalan untuk menyeberang dan bayang nolek cari uh, nih sakmono tulinan piano nih ya oprek aduh itu sak jempol entek sak piano aku. Oh dear oh air Oh ada tuas kita selidiki selidiki dulu ya Oh gini ini ini. Apakah Kita perlakukan ini satu-satu dulu ya Oke okay. Terus nggak salah ini bisa dibekuin deh Kalau tuasnya warna kuning nah. Ya kan ya Tapi kita belum gitu kayak eh, Nah jadi Yang kita lakukan adalah Oke okay. kita lihat apa yang bisa kita lakukan enakku sini kita coba apa yang bisa dicoba oke kita bisa naik gak bisa seriously apa yang harus kita lakukan mobil lewat sini bisa enak eh, rantainya buat papa semua atrius, you can do it. There's a path to the exit. Di sisi lain. Ya. Si anakku kok suaranya tambah, tambah lelah yo. Oh jadi atrius naik dan aku geser tuasnya. Pesoleh, ready? Tak geser ya. Masih, nah. huh. Oke, okay. rantainya nak Oke, okay, good job huh. Kita cek dulu Mau kemana dong caranya baik oke okay, kita dapat peti di sini dan kita bisa membuat shortcut dari sini udah ya kamu naik o lagi kamu naik lagi nak Iya, gitu gak sih logika? Eh, ya? hmm, aku belum masuk, masuk, gitu, saya masuk gini. gitu rek, right? masuk harus ditaruh tengah. Sik. apakah logika kita benar, Reos? Enggak, usah, enggak usah pakai kandola ternyata. Di sana buntu dan di sini juga sudah selesai, jadi tugas kita adalah ke sini. Ya, ya, ya, ya, ya. Hmm, rasanya. Mana lagi? Mana lagi titik celahnya? Masuk ke lorong selanjutnya. Aha. Kapaku selalu tahu caranya datang seperti aku lihat. Back under his palm, we're almost there. Uh, thank you. Uh, kepala yang bisa bicara? Aku lupa namanya. <laughs> Eh, hey, kita pernah ke sini, sih? Oh, ternyata kita muter-muter saja Kita pernah ke sini Sebelum, atau sesudah ya, ngelawan naga? Oh, I see. ternyata kita muter-muter saja I, wish mom were here. Um, I hope so, my son. aku berharap mama juga Whoa. di sini. kita dapat sesuatu. Runic <rugerah> uh, Relers, rare chest. wow kita dapat sebuah ya, sesuatu yang rare. go to socket. hidung Oke, okay. kita mendapatkan sesuatu yang rare, which is good. Tinggal mencari sesuatu untuk ditambahkan di sana, but I don't know what to do sejauh ini. Apakah kita disuruh, oh anakku kesana Ya sudah, berarti kita akan kembali Menyuluk Suri Jalan kita dengan mundur Waktu saya si terus bilang kayak gitu Bapaknya gak komen dong Papi komen, kayak Anaknya tuh lagi merindukan mamanya Dengan menjadi pria yang Everything merindu. we just did Climbed around a dead giant rode a giant falling hammer fought some bad gods What do you think mother would say? Dia akan come a long way. mengatakan bahwa dia bangga dengan kita <laughs> Maybe Oke, okay, kita akan ikuti peta dengan tapak emas Di... Waduh uh, Rantan to the lake, 9 Baik, kita akan kembali What now then? Maybe Freo or have a look at the boy No, I feel better now I, better now. I, I just needed to catch my breath Where do we go next? Well... Now that we've got the giant's chisel, we need to learn the travel rune to Yotnheim, so we can carve it into that special gateway atop the peak and open realm travel to the land of the giants. You don't know it? Yeah, we oh, well, so. kita kita akan menuju sebuah tempat. Eh, tuh sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. kan ngaco kan, ngaco kan. Aye, but his hidden vault is hey, okay. very much Pencern. in reach. The doors are beneath his temple, submerged in the lake for generations until our snake friend shifted okay. his weight. Go. Sepertinya kita akan mencari jalan Ke tanah para raksasa Yang mana kita kemarin salah gunung ya uh, Memori saya berangsur-angsur kembali ingat gitu. Kita salah gunung dan harus mencari gunung yang benar Untuk menaburkan abunya mama Abunya bunda Di sebuah gunung yang ada di tanah para raksasa Dan yang mana Akses ke tanah para raksasa itu, kita dipimpin oleh si kepala yang bisa mengoceh ini Dan apapun yang diperintahkan oleh dia, harus kita turuti agar kita bisa sampai ke tanah para raksasa The Land of the Giant Dengan selamat sentosa, begitu ya Oh ya, untuk video kali ini dan kedepannya, mungkin audio dari video gameplaynya nya itu sendiri tak kecilin dan akan aku fokuskan ke suara aku mengoceh jadi kalian betah betahin ya dengerin saya oceh selama 60 menit ke depan terima kasih. Jonar Jonar itu nama raksasa kalau tadi kalian dengar Jonar masih jauh nggak nih The Lake of Lion. Oh ya yeah, dan banyak banget pintu-pintu tersegel sihir yang seperti kita temukan tadi tersebar di area-area tempat ini dan mungkin sekarang kita bisa masuk dengan kunci yang kita dapatkan itu. It Welcome to the lake, of Should we Kita kemana? Si bukan Cinder, Cinder itu nama troll. Oh, si Did you see something out there? I see no tower. Maybe I'm saying things. Loh, tower hilang. Apa perasaanku? Eh, kemarin kalian ada tower di situ? Sementara kita ikuti map saja. biar kita sampai ke tempat yang Bunda mau dengan selamatosa. Oh, here's vault is by the magical lock. Ya dong. Nah, di sini. Chisel. chisel. Ya, kunci yang kita pegang itu namanya batu chisel. Weh. Salah, salah tombol. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yang bener, yang bener, yang bener, yang bener, ya. arahin R2. Eh, eh. kamu enggak tepat? Waalaikumsalam. Oh, sisi area sini, area sini Wah, oh, ngeletallah. Entar ya, kurang satu lagi berarti. Mana ya? Ayolah. Juga angle-nya susah si gimana, tapi ya sudah bisa melakukannya. Wow. You believe we're setting fountain tears fall. Tears bridge interior. Jadi tempat yang ada apa, ular raksasa dan lain sebagainya itu namanya benteng atau waduk atau apapun itu ya. T Y R. Ah, apa yang kita akan kita lakukan di sini Deh, Tempatnya gelap sekali. It's tear. but the middle panel is missing. Wait, I thought tear was a god, not a giant. Ah, but he was loved by everyone, including the giants. Other than me, he was the only one they gifted with their special sight. Yeah. Kayak atau seorang kayak dewa itu nggak dijelasin di sini karena panel tengahnya hilang. Begitulah kira-kira. Go ahead. Actually, Let me show you how to read this. That is not necessary. You taught me so much. Let me teach you something. Okay. Teach you something like what? Aku Come on. You already speak it. Learning to read won't be that hard. I know how to read, boy. Just not this tongue. You're half okay. right there, right? Okay. So the wrong dropper is saying a lot of different things. Some gods, some animals, Wait. Some... Oh, am I going too fast? Sorry, Not oh. that. What? You smell something. Amis? smell something. Yeah, I do. Smells like... Rain? hujan, tor aduh ketetor now everyone's gonna think i only got be aku bisa jelaskan semuanya, tor Oke, okay, oke okay. petir ya. Oh, oh, na, na, no, oh, oh, petir. Air nggak sih? Air nggak sih? Awas. Anak Aduh aduh kita lah. Oh, it's true. But I'm you really well. You're going to be my new brother, <imitation> right after I've finished killing your father. Whoops, Oops, I think I broke him. no. Rage, get rid of Rage. Stay back! Kamu menyukai anakku Aku tidak akan tinggal diam Thor Kau tahu itu Kamu nyakitin anakku Aku nggak akan diam Loh, Brother, the boy. Anakku Atrius. Atrius. You have no. to get into Freya quickly. There's no other way. Atreus, Atreus. Yeah. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Anako Anaconda. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah anakku kok nggak tangis, sih saya, aduh, Sih, tor kok gitu ya, maksudnya ngapain menurut, pikir aku harus kemana, ke kapal Take the boat, Freyas isn't far. <laughs> ya, sampai. Ya, anakku biru. Anak, anakku biru ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ya, ayo, harus ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, biru! Anakku biru! ayo, ayo, ayo, ayo, cepet, cepet ayo, I'm afraid eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. This forest is a blind spot for him. This is our smartest move. anyone can heal him, it's hard. What is happening to him? I've seen it in mortals. Some conflict of the mind that expresses itself as an ailment of the body. Never in a god. God, believing himself mortal, I can only imagine. We're almost there. Ayo, ayo, ayo, aterus biruiku. Aku gak izol liat anak-anak tersakiti, rek. Mungkin beberapa kalian tahu, oleh aku aku marah ya kata ke kalian, tapi aku nggak nggak tetap nggak bisa ngelihat anak kecil dikukul, disakiti, nggak aku ketika aku marah yang aku pikirkan adalah aku kan mau buat uh, anakku ini jadi lebih baik jadi manusia yang lebih baik gitu loh bukan marah yang untuk menyakiti sorry I'm, I'm crying a little bit I'm sorry anakku aduh ayo ayo ayo tapi nggak bisa lari dah nggak bisa lari tapi Somebody just called the <laughs> Shaking. It's serious. We must hurry. Yeah, Freya! Open the door! We need your help. Frida. Woman, do you hear me? It is urgent. I'm still a god. Go away. The boy has fallen ill. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. I did this to him. Will you help me? Of course. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the bridge of the damned I need it's heart mm -hmm. Hell The realm of the dead, do you know it? Not this one It is a land hum unyielding cold Fires cannot burn there and no magic in all the nine realms can create a blaze As for the dead, your frost axe will be useless You'll need to find something else Then I must return home I think the past I swore would stay buried. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. Sorry. This rune opens the bridge to Halheim. When oh you are there, do not under any circumstances cross the bridge of the damned. There is no road back, understand? Mm. Uh. Boy. Himalai. You must hurry. Through my garden, there's a path leading to my boat. Take it. Return home, dig up your past, do whatever you need to do. Just bring me back. The Bridgekeeper's heart. And your son may survive. Now. When last we spoke, I was- No. You are right to distrust the word of a god. No need to explain. Not to me. Not for that. I will keep him safe. That's a mother's promise. Thank you, Freya. Thank you. Thank you so much. Makasi. Dig up the past, sini yopo yow. Di masa lalu. Maksudnya apa? Returns home kembali ke rumah yang kita battle pertama kali places Aku harus melakukan apa yang harus Ku dikuasai Thor kayak eh, aku nggak tahu ya ada cerita apa nih balik eh Thor, kalian tahu tolong komen nih di bawah ada masalah apa sih interen antara Thor sama ini kok semua keluarga eh Thor disuruh ngejar ini nul no, selama perjalanan ngancem dan lain sebagainya komen nih di bawah help me help me, help me. Dan aku lihat karakternya Thor di sini tuh nggak se-apa ya, gagah yang digambarkan di cerita-cerita lain. Aku lihat karakternya Thor di sini itu lebih seperti anak yang masih labil dan menggunakan kekuatannya itu hanya karena dia marah. Sejauh ini masih kayak gitu. Tapi kalau like, kalian punya interpretasi lain tentang Thor, tolong komen di bawah ya, Ryo. Saya udah main detik sopo. Ini sopo, aku nggak ngerti. Dewi, Dewi Atina. Atik. Kenapa Atina harus ada di kepala Ipa Victor? sedang ada apa sih, aku gak ngerti ki. kayak eh pada dewa-dewa lagi mencari kratos karena dia yang satu-satunya memungkiri diri sebagai dewa deh. gak tahu lagi siang. soalnya banyak orang berlalu lalang tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut atau aku melewatkan penjelasan itu Eko yuk, I'm so sorry Cuman Sepenangkapanku kayak gitu Kratos adalah orang yang diceritain yo nggak mau berurusan Dengan dewa, dia hanya Pingin hidup simple, hidup bahagia Hidup baru dengan anaknya Dan menaburkan abu istrinya Di sebuah gunung Di tanah para raksasa Itu sisi yang aku tangkap berubah ngono loh yang awalnya damai tentram, sejahtera. Kira-kira day, um, okay, maybe. Oke, okay. aku cek-cek bawa kapak Dia tentara penuh merah di sana sini angin. Sebuah lingkungan yang tidak bersahabat, A tidak bersahabat. A Gak boleh pakai tangan nih Aduh. Iya, <tutup> <tutup> <tutup> ini nggak boleh pakai senjata. <tutup> <tutup> Battleku nggak sekeren itu, Rek. Tapi I try my best. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tinggal dua lagi. Bro. Aduh. temen naikin ke senjata. tuh lagi biar kamu segi oh ya Kok banyak ya ini kemana aku harus kemana bisa bisa Ke rumah. Balik ke rumah. Aduh, lihat entarlah. Aduh, warna merah ini. Where? Ada apa di rumah Peggy Dicky mepes ini? Apa ya? ini apa ya? ruang bawah tanah yang biasanya digunakan atris buat sembunyi. Terus di bawah sana ada apa kira-kira? itu bungkusan apa sebuah bungkusan merah ada tanda emasnya dibuka iya, coba buka say. bagi kalian yang tahu ini seri senjata yang mana di episode yang mana There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth You will never escape You cannot change You will always be A monster I know But I am your monster no longer Kratos itu gak bikin dikenangannya Sebagai seorang monster Tapi demon dan dia menggunakan kekuatan itu untuk wow, itu keren sih. wow, itu keren. Wow. Ganes. Wow, wow, di sisi lain ini, Tuh, -tuh. Sisi lain senjata ini keren, keren, sumpah, senjata ini keren, lebih keren dari kapakku. take the door Hell to the realm friend. between realms over there near your own front yard no less take the shortcut back to the realm travel temple then on to hellheim yeah kita punya senjata 2 sekarang and hammer sudah nih sudah boleh pakai nih sudah boleh kebuka buku ya ke ke hellheim Alam itu di mana? Hmm. Oh, uh, Helheim. him kan? Soul Eater. Sitar, apa itu dari room? Travel room. Oh, karena no. ke tengah, ke tengah. Kemana? Ini ku? Nine leg, nine leg, nine leg, nine leg sini. Iya yeah, kita kenain like untuk ke travel room. Aku lebih suka pakai lebih Oke, Kratos lagi musuhan banget ya Mbak Atina, Gue bener-bener muh banget banget. Cek iki kemana? Lurus terus Kau oh, kemana-mana krea? Tak lari. Eh. Hey, you wreak of foreign magic. Sweetnanas nethers. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Son, my brother and me created me all there for the big idiot. I know from quality, and them, them special. special <laughs> hey, Where's the little turd? Dia sakit. He was falling ill. No. What happened? Aseer. No. No. The fault is mine. And my responsibility to make it right. Yeah, harus dibenahi. Yeah. Yapoyopole ada anak some kecil sometimes. sing huh? terluka. Kucing kucing ini bersalah adalah orang yang salah. when I should tag along. No. Oke, okay, Rek, jadi begini Kan sudah mau satu jam so, kita, kan kita kan di limit uh, an, Apa? Rekamannya Jadi ketika nanti aku ma masuk di Hailheim Nanti kita How cut dulu sampai situ lagi Dan neruskan ke episode selanjutnya oke okay? Kita masuk ke ruang ini Dan kita cari tujuan kita Ke hellheim Dan kita tutup perjalanan Kita di episode-nya Now that Frey has given you the travel rune to Helheim, it should be unlocked on the table. Okay, Helheim itu yang mana? Uh, Odin prefer access to realm, then. Oh Asgard. Oh ternyata ada nama ini. Nah Helheim. Oke berputar seperti biasanya dan di depan kita sudah terbukalah pintu menuju Helheim dunia orang mati. Oh iyalah, kalian tahu juga tentang mitos-mitos. Belum ya? Oh. Oke, okay, kita belum boleh maju. Mitos-mitos tentang legenda Yunani. Komen on juga. Aku tertarik banget sih sama legenda-legenda mereka. Itu. Selain unik-unik juga, seru-seru ceritanya. Udah ya? Hello here we go. Oke, okay. seperti janji kita, kita akan cut petualangan kita sampai di sini dulu. Cek, tak dulu. Baiklah, itu tadi petualangan kita di God of War yang mana kita sudah melewati banyak hal yang penuh emosi hari ini dan I'm sorry, I'm crying a little baby. Ya, aku memang apa seorang wanita yang lembut hatinya. <laughs> Ingat ya, lembut hatinya, keras wataknya. di <laughs> wale, enggak Baik uh, untuk kalian yang suka sama video ini, klik like aja dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan untuk kalian yang masih nol nilainya di raport, ya pacok di balik ini mana? Berubah, berubah menjadi seorang siswa yang lebih baik. For next video see you and ciao dada dada dada dada -da.